Chelsea dan Manchester United akan bentrok pada laga pekan ke-13 Premier League di Stamford Bridge, Minggu, tanggal 28 November 2021, malam, waktu Indonesia Barat. The Blues yang bertindak sebagai tuan rumah dan sedang on fire, dijagokan memetik 3 poin. Tim London Biru bermain impresif dalam 10 pertandingan terakhir. Chelsea sukses memetik 9 kemenangan dan sekali imbang dari laga tersebut. Pada pertandingan terakhir, The Blues menang 4 gol tanpa balas atas Juventus dalam laga kelima grup H Liga Champions di Stamford Bridge, Rabu, tanggal 24 November 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan akan membuat The Blues semakin kokoh berada di puncak klasemen sementara Premier League. Saat ini, Chelsea mendulang 29 poin, unggul tiga angka atas Manchester City di urutan kedua. Di sisi lain, Manchester United turun ke posisi delapan dengan koleksi 17 poin. Akan tetapi, Chelsea diprediksi tidak akan begitu saja mudah mengalahkan Manchester United, pasalnya, The Blues tak pernah menang dalam tujuh pertemuan terakhir kontra tim Setan Merah, dengan perincian empat imbang dan menelan tiga kekalahan. Selain itu, Manchester United juga bertekad untuk menyudahi tren minor di Premier League, tim Setan Merah tercatat menelan kekalahan dalam dua laga terakhir, yakni kontra Manchester City, 0-2, dan Watford, 1-4. Berikut ini adalah kumpulan fakta menarik jelang duel Chelsea versus Manchester United jelang duel pekan ke-13 Premier League 1. Chelsea belum pernah mengalahkan Manchester United dalam 7 pertemuan terakhir di Premier League Dengan 4 imbang dan 3 kalah 2. Tim London Biru juga gagal mencetak gol dalam 4 laga terakhir kontra tim Setan Merah di Premier League 3. Chelsea tetap menjadi satu-satunya klub yang memenangkan lebih banyak pertandingan Premier League kontra Manchester United, dibandingkan menelan kekalahan, 18 kemenangan dengan 17 kalah. 4. Chelsea hanya menelan satu kekalahan dari 12 pertandingan di Premier League musim ini. 5. The Blues juga hanya kebobolan 4 gol dari 12 pertandingan Premier League musim ini. Andai menorehkan clean sheet saat bersua Manchester, Chelsea akan membuat mereka mengukir jumlah kebobolan paling sedikit dalam 13 laga di Premier League. 6. Tim asuhan Thomas Tuchel tersebut telah mencetak 17 gol dalam 6 pertandingan kandang di Premier League musim ini. 7. Manchester United telah menelan 5 kekalahan, sekali imbang dan menang dalam satu laga dari 7 pertandingan terakhir di Premier League. Tidak ada tim yang mengumpulkan poin lebih sedikit pada periode tersebut. 8. Manchester United juga kebobolan 17 gol dalam 7 pertandingan terakhir di liga, lebih banyak dibandingkan tim manapun. 9. Andai takluk dari Chelsea, Manchester United bakal menyamai torehan buruk mereka yakni tiga kekalahan beruntun di Premier League. 10. Jika berhasil membobol gawang Chelsea, Cristiano Ronaldo akan mendulang gol ke-800 di level klub dan timnas Portugal. Itulah 10 data dan fakta menjelang kontra Manchester United versus Chelsea.